Nah, Mulane cocog racak Itu cara takzim kita bahwa lahu samawati wal semua dalam kendali Allah. Meskipun cara hukum adab ini nyaman. enggak nyaman. Tapi secara ilmu harus seperti itu. Ba ya? secara ilmu harus seperti itu khairihi Agusti Lah sing gawe Aku ramai melok, lu <luluh> lu lu pangeran kok? Yo, Roy So, tuh pangeran tetep nggih gitu. Yo, aku sengkarap karep gue, -gue PSE, gak phe Oppo. Tas niki kitab apa? Cewek Herodot, oke, hampir setan ulama termasuk Seth Muhammad, termasuk kata yang Maos. Uh, dan kanta sinakiri biasanya induk aneh sarah nun dere tofatul murid nawa tofatul murid karangan e ibrahim alpe curi wonton semua cok alpe curi wonten wonton nawa alpe curi sebagian ni unespetin nawa pe curi tahu ni kuroculin na wakit nawa kuroculin wakit alhamdulillah utawi sikap hene puji gule lahi kakuan ya allah ala sila tinggi e ngatashe peparing ya allah jadi sing pertama moconam silah nawa ala silatih enggak atas peparing Allah melainkan darah ini silaturahim penyambung rahim, mana nyambung rahim rahimiku? Na isau yang ekai orang mau titip salam don, mau ngisi soeh. wahi woi, mongkon uliut salam ya Allah dan dikimaah solatih. Eh jadi yang pertama silah pemberian atau peparing, yang kedua apa? Solat. Ala nabi yang ngatasin nabi, jarak kang rauq supan nabi pitauk hiti lawan pitauk hiti. Wakot aro lan teman-teman jadi udo, aro ya aro uru ya nanu udo opo atinu akomo udo anit tauk hiti sangeng Jadi maksudnya ketika nabi rawo semua yang mengatasnamakan sebagai agama, nikum pun terlepas sangeng nopo tauk hiti. wakot aro dinu anit tauk hiti jadi kepada Nabi Muhammad yang datang membenahi tauhid yang sesungguhnya saat itu agama-agama yang lain meskipun atas agama tapi sudah telanjang atau terkosongkan dari apa jadi resiko net tauhid itu luwe ape timbang nuruti rosso karena kalau bolak-balik fatwa bolak-balik matur agomo raiso dikawal be khusyuk khusyuk itu kadang-kadang malang rusak agomo senajan jantung barang apa nih bu? nomor siji u ilmu nih no? mm -hmm. ilmu. kok khusu u nomor loru? misalnya contoh gampang ini, perasaan ini uang khusu. mengenakku lu senteng, keman rahu su. senar jantung tahu yang ngerti rakaono ilmu semua so, kaya senar. <laughs> maksudnya swata nih no? swata itu turunan macam-macam. agama nak digawa uang khusu, itu mesti perasaan ini. nak apa ibu mina bu? Nah ele ibu minaseton, heem ndak balen ya, nah abka ibu mina wo, nah ele ibu minaseton, karena gak siap, sawalang lagi ya, gak siap menesbatkan ele pada wo, tapi teori wong Khusuk nge niki ku lali, berarti Hunaka di sana agamanya wo di alam raya ini, ono salto nah kekuasaan di luar wo yudi kuram yike. Mulane perdebatan ini Imam Sanusi mewakili ahli sunnah be muktazilah ngono. Imam Sanusi kita yakin kan masyhur kan iman rukun kana apa khairihi wa syarihina. Iku hebate Islam. Islam itu agama yang paling ngidolana Allah, paling mentauhidkan Allah, paling mentakbirkan Allah, paling memuji Allah. Tapi wa sono rukun iman itu khairihi wa syarihina. Coba gelem ra gelem, raimu elek yo persane Allah goblok koplo krapal-rapal yo, ya, persona wong mana kiai kora iso tegas wong kora sana <laughs> kiai koe kia aku beja pucani wo kiai ne ahli wo tauke, kora koplo tenang, kora santri na jelas yo ya. tenang, keli lewo khairihi itu <untuk> apa pondok unggulan wo, wo woi santri koplo kora woi put, iko kora ngaci wo, manajemen apa. <laughs> aku iman Nah, ketika mutazilah mengatakan bagaimana mungkin Allah menghendaki syar, Inna wuhatta Allah nahah anisari kaifa arota. Mutaazila masuk akal. Bagaimana mungkin Allah melarang keburukan kemudian dia menghendaki apa keifa arota syarro Bagaimana dia menghendaki keburukan sementara Allah melarang itu. Orang Mutaazila agak masuk akal akhirnya Imam Syawuni menghentikan berarti wakoa fimulkihi Malayur itu apa wakoa Malayur itu berarti Allah sing jarine pangeran pimpin alam raya ini sering terjadi sesuatu di luar kendalinya jiwa terus gak tau ketno layo ya, nak goblokmu kelirumu ikut setan berarti banyak kejadian di alam raya ini yang Allah ndak bisa mengendalikan wakoa fimulkihi Malayur itu jadi kira-kira Allah dilapuri, gusti Hollywood kok agak maksiat, bali agak maksiat. Aku daerah berkutik saja nih orang-orang karpono, ikut setan Lah Lakukan lawan, gak iso kan ribet. Senajanto sesuai nurani, sesuai nurani karpe orang Islam yumin khairihi minallah, syarihi mina setan. Tapi risiko ini nanti berarti Allah gak berkutik di depan setan. Simulane cocok lah cocok. Kau iman khairihi wa mina woh. Nah, soal kok na ilmu mu es bener. Saya ulang lagi soal kok na ilmu mu es bener khairihi washarihi min Allah Kue oleh bihokmil adab. Ya saya ulang lagi bihokmil adab orang bihokmil hak bihokmil adab. Kedaran darani khairihi min Allah washarihi dinisbat noneng setan. Tapi kau yang ngomong itu betul benernya tauhid. Ya saya uce benernya tauhid. Ya. Faamil yo ya? jadi kayak aku yakin khairihi basyarihi minallah. Senajanto saat usiaiku ono hukum ada. Kenapa kang rapal rapal? aku kurang sergap. Kadang-kadang kenapa rapal rapal? Turunan. Suka kapan-kapan ngomong-ngomong, nggak apa-apa. Senajanto niatimu harus ditulis neng kotok-kotar. <laughs> <Baham laughs> khairihi basyarihi minallah. Gak ya, eling-elingan. Jadi umpama gue mau dikawal bekhusuk, mesti darani khairihi minallah. Sarihi minas syaiton. Resikone tadi waqa'a fi mulkihi mala yuridu. Jadi gampangane pangeran ning gone Mekah sapa? Allah. Ning gone Madinah Allah. Ning Hollywood orang Allah, wong gak ndek kekuasaan Kan ngeri. Ada kerajaannya Allah, kemudian penguasanya setan, dan yang menentukan perilakunya setan. Lha iku ora tauhid. Wong niku jenenge gak itu mirip faham-faham Persia, ya Tuhan dan Tuhan naboh, Ada Tuhan gelap, ada Tuhan sinar. Nah, jadi akhirnya di Sanawi ya, orang berbahu dua, dua mirip filsafat Yunani di Ada Tuhan apa? Nur, ada Tuhan kegelap. Nah, aku mau nggak mau seperti itu. Aku mau kututurkan khairihi ashariyun. Ya, jadi dadi aku iku ora iso tegas mbek kowe mesum polet iku wis iso tegas. Kene tauhite wis bener kok. Oh. Khairihi, ajarihi minallah. Oh. Kowe krinter ya kersane Allah oh, goblok ya. Kersane Allah. Oh. Paham ya. Oh. Senajan dong kok ibu-ibu rondo sosiologi, rondo iso ngamati. Bene opo oh, goblok, kurang ora Kena apa gak lanyah, jarang deres. Kadang-kadang ngomong kena apa turunan. Kadang-kadang kurang wesel, pokoknya gak popo lah, tapi kok kabeh duh kumil atet, tetap hakikate iku khairihi wa syarrihi minalloh pamrih dadi wong iku ora oleh ngawal islam mek khusuk agama iki tawono prahara mergo paham-paham khusuk ane khusuk iku sause ilmu kaya apa rusak agama iki tau dipimpin khuarit anger wong salah kafir wong salah akeh okay, kiye khusuk ora iso ngaji iku mesti rusak santri wajib ngalahil wajib tiru akad kuwabe huyu banter keliru rokokan keliru wangob keliru kuwabe keliru <ngdian> <tian> <tian> <tian> iya itu nak cara ilmu masalah jika cara adab bener ngelatih santri dalek itu bener cara adab cara ilmu salah ijabu malam yajib itu kriminal no barang nobarang rawajib itu yang tidak ngaji sulam tofek termasuk dosa gede ijabu malam yajib majib nobarang yang wajib lu aku nuruti kepengen-kepingen sampai sholat kau biabatnya <tian> <tian> barang tak wajib nutus beras. Wah, telokotenan niki. Telokotenan niki. Tapi tak wajib, no, aku mesti disemprit Nabi Habib Abdul bin Husain bin Toyib sing aran Sulam Taufik termasuk kriminal ning bab ilmu. Ijab buma la majib majib no barang sing ora. Tidak wajib. Menurut rata-rata pondok sudah jarang sholat jarang salat qobliyah badie. Kang qobliyah sik. Hmm. Bahaya kang kiku ijab buma <laughs> <laughs> majib majib <no> barang. Ngirep. <laughs> <laughs> Maksudnya tetap rawat wajibnya naik soal lakukan <laughs> itu, tapi kesuwanmu kesuwan berilmu. Saya aku ya kerti, kira sholat kebiara karena ilmu. Cuma ono dukungan nih mau yang bergabung, orang oleh ijabuma lam ya. Jadi kira-sanan tanggung dalah ilung dalah il ya, tapi sekali ini wajib untuk buk lawan, oh jadi raseko Islam dikawal wal ya Islam, dikawal wal husu, tragedi wal husu, tika wal husu, tika wal husu, dino wal husu, tika wal husu, tika wal husu, tika terus husu, tika wal husu, tika wal husu, gak wal Demi tika no, wal boten. boten tapi ya mau Nabi gak teraweh, aku tetap kiamul lel. Nak gue ratraweh ya ratraweh tenan itu. <laughs> <laughs> Jadi Nabi gak teraweh, aku tetap kiamul lel. Lagi ya terus lihat TV Serokoa, nalar ya ribet. Ya tak paling nyesunan itu, suhu tinggi ngaji Jawarut tauhid kitab sing mulai Al Azhar, mulai Sayyid Muhammad, mulai Mbah Mun termasuk Mbah Fadl kata singit mai kitab Jawarut itu. Jadi mah, resiko nih Memang ilmu itu kadang tidak nyaman ya tadi kadang kita itu ya dukung mutazila. pih mutazila kadang ya ono bener. Lainnya jari saya isutin Nabi salam. Aku itu ahli sunnah tapi mutazila kadang ya setuju. Pih-pih, dia ini berpendapat menurutku lih khusnii adabihi adabihim billah Mereka itu kepengen sopan ambek pangeran. Sehingga darah khairihi khairi wah, syarihi mina saytor. Tapi tetap kita itu ranut mutazila. Anggar risikonya ono sanawi. Ada dualitas. Ya ada dua kebaikan yaitu dipimpin Allah, ana otoritas keburukan dipimpin setan. Nah berarti kan Allah enggak kuasa ngendalekno sar utawa ngendalekno setan. jadi dikomoni ibaratnya dunia donya akeh maksiat terus pangeran cocok besetan be setan, menang kowe ke kosal kasil. <guluh> dunia to. Donya maksiat betok akeh di. Akeh maksiat. Lah misalnya misale iku setan berarti ka, kok kalah pangeran. mereka kebaik keburukan Eh, jajal misalnya ini pondok, sing lanam, beseng ora kendi, jajal jawab, eh jawab, akeh sing di, akeh sing ora berarti terus pengiran cocokan besi itu, heem, akeh bala kutok durara, heeh, ring tapi nak artinya apa? Ada dua litas, ada rifa litas ya, rawol eh, coro tauhid ngoneko, heem, lani kanjinaki, heem, di kayu, semoga, heeh, khairihi, heeh, basari, heeh, kuane, islam, jadi islam itu ngelarang syar Yeah, Islam tuh ngelarang sar ngelarang keburukan tapi nak cara iman kon khairihi wasyarihi minallah lan agama iku ono aneh e dhewe mbak mun sagomo yo ono ane. aneh bi, aneh kondarani syariku manhiyun sesuatu yang dilarang tapi kondarani syariku minawo. mbok laku iku koyo apa, ya bingung Mana kesandiri ngowang-ngoworo rokokan ini kok mikir tauhid weruh Belok kali, bae, bae, bae, bae, wasarihi bae, bae, bae, bae, bae, bae, bae, bae, bae, bae, bae, bae, piye karmu pangeran di karpe pengiran, gue tau ke pen lahir gebotan lah, iya sekap pen. Gue tau ke goblok, beten kan? Tau ke pen Tapi nyata nih. Gue <gulaman> melarat <yum> ya goblok, <jokoblak>. gue siklus kafe. Keksan ya pengiran. Mengane tipin pen ki ayi, ahli tau ket koi aku yori. Repotema, urai isong, urai isangtrin, nemen-nemen ta iso. Gue kohiri. Seri menawarkan apa yang pinter ya, mau roponde unggulan, numpen tuh proklam terus apa? <gulaman> Mulai butetia mesen, butetio ngale. <gulaman> Orang Rus, orang standar ya. Standar. Tahun pertama 10 josh, tahun kedua, kok kan kono di DO. Di DO. Enggak tahun rabu ya. makam tahu kita wa. Makam. Eh gua koiri, wes seri. Ina gua. Nanti kiki kau kalo soante, alumni lapor pegatan ya soante. alumni ini jenar Korea kerjo ya soante ngu pegatan yo soalnya sekwa ke khairihi wassharih mina wah ada jeling aku yo agomoiku nggo elmu cocok raco cocok termasuk wow wong iman kok khairihi wassharih mina wah lah iman goniiku iku nggo penguatan tau khidna allahu muri dulu khairi wasshari tapi neng bab adab nabah neng bab adab totokromo kita derani khairihi mina wah wassharih mina seton tapi tetap buarani bab adab Nak buarani hakikat berarti setan dua kekuasaan, singgalah no kekuasaan nih. Allah bukti ini maksiat siat luyakeh berarti setan nak dekarap kasil terus. Allah rapati kasilu coro tauhid masalah besar. Paham ya? Tapi coro adab terus gue meninci. Kenapa kau goblok? biasa sesuai rencana allah? Yo repot, yo repot nak Weh, Repot. Tapi suatu saat iman ini iki penting. Suatu saat kene di bojo diusir, oleh pelara, kudu rida kan kabeh kersane oh, Allah. Dadi wis ngono. Ya detelenge ya, termasuk sing dilawan Islam niku Nabi bersinggungan mek wong Persia no? <tuh>. anu. Persia niku cara berpikir sanawi lan darane agama masnawi. Masnawi ono rivalitas keduaan, ono Tuhan Nur, ono Tuhan kegelapan. Akhire no? ya ora taukhid wong loro napa lho eling-eling ya mlane agama iku ora iso mbok kawal be khusuk kudu mbok kawal ambek ilmu mlane faalam annahu <tuh>. la ilaha illallah Allah ora nyaratake nek nglafadzno la ilaha kudu khusuk ora ana ning Quran tapi kudu nganggo ilmu ora iso keng lafadzno la ilaha syarat iso kudu khusuk ora iso terus merem-merem wis ora iso iku ora ukuran Sing digu ku ra nge lafat no kalimat tauhetsa nge go elmu mlane retaksine falam Fa annahu la ilo <tuh>. ora onon ku ra nge faksha kue kutuhusu nge lafat no ora hiso so ono guru-guru toreko singgu nge lafat no kutungene kutungene jugo elmu toreko tapi tetep tidak makili li elmu itu makili li adab nemo so ali wong i kutuhsi loo ma cepmu loo nge so nge lafat ngene Iku rusane wong toriko tapi tetap iku ilmu adab, tidak ilmu tauhid. Ilmu tauhid sebenarnya kok kuwi. La <laughs> ilaha illallah diwangen-angen gayane kok om pahammu <laughs> <laughs> iku. Nek iku jenenge tauhid to? Tauhid jenenge tauhid. Ngeling-eling ya, dadi tetep iki tau ki agen apa ma asoba musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min an nabra. Ah. Ya orang ono musibah sing menimpa kamu, apa ma Mimusi batin filardi wala fi anfusikum, illa fi kitabim, mingkop an annaproaha inadai dikala bohi yasi, dan Allah biamban atas nama ilmu yang ngentikan terang-terangan yah timah yasa, wah idil ma yasa, nego pengeran-pongeran yo wuni, pengeranu terang-terangan, udah rumah samu aku, gak tau terang-terangan, aku itu yah timah yasa, wah idil aku yo ngeke hitetin takersa no ngeke isesat sing tak arep. berarti Allah ketika ngendikan konsep tauhid. Tapi tentu kita dididik adab, ma'asobaka <tuh> min hasanatin faminallahi wa ma'asobaka min sayiatin famin nafsi. Tapi Allah ketika ngendikan tauhid kul kulum min intila. Dadi laiku iku dawuh tauhid, ono dawuh adab. Ya, ono dawuh tauhid. Nah masalah goblokmu yang ono kadang ya bertauhid khairihi wa syarihi min Allah, kadang yang, yang ngangguk Kadang kenapa kang goblok Marih aku jarang mutolaah ngono gayane soke nganggo adab <tid> paham ge gitu? tapi nek nganggo adab keselan, dius kabeh kersane pengen <tid> <tid> <tid> ora oh, repot <-pa>, kabeh <tid> nah, keselen nek aku pinter berarti rasa sesuai <tid> catatan Imam Mahfud <tid> usih sama Imam Maud goblok aku pinter enggak <tid> <tid> dadi lagi oleh dipilih ndoro ba tauhid <tid> adab Mana tauhid terus kesel jangan nganggo adab nek kesel yo <tid> tauhid milih di <laughs> ya sembuh engkau delok-delok, ya ma ya sinjelas eleng eleng ya kepentingan ngaji tauke tadi aku mau mbah bambu cewek guru-guru kafe wono aneh ya cuma aku mau kono parato peo majen pedati nuna bo beri pen aku mau kono aneh ya cuma uang aku mau, anti keburukan sabarang lagi aku itu anti keburukan anti maksiat, tapi kon ngiaki nih khairi wasyari nih minawo tapi tetap kondarani nih, syari manzyun, sesuatu yang dilabrak brah, kok satu akok, aku, yo bingung nong sidi sidi, urap aku, no. tetap bingung <tih> gak di Dubai, fah, gaya toh, aku mikir tau itu bingung, murah toh, akal ah, gaya toh, terus kayak Dubai 1 juta, hilang bingung, ngomong heeh, heeh, heeh, bingung mikir tau terus heeh, heeh, 1 juta ilang heeh, tetep bingung Kecuali nak nginep ane dikasih satu juta, sanggup setidaknya lah nikmat angger jawaban tauhid urong apa? Terjawab, sebab dua itu, nak ngono, nak ngono <tuk> oh, ya hebat, oh, anus tak angkat jadi wali saya ingin oh, <tuk> <tuk> tak angkat jadi wali saya inginnya, <tuk> tak peksol, radit tombolah Baca-baca, aku bingung mikir tauh itu. Cari nih nih, cari nih nih, terus kayak ide orang atau sewa. Saya kira kaya kaya bingungnya hilang tuh, hilang tuh. hilang. itu guru tua ngopi rokokan, hilang bingung. Bareng tauh kok itu, oh, itu urusannya <laughs> Bareng dua ente, bingungnya kumat. Kayaknya <laughs> masalah tau, oh, okay. <laughs> aslinya ya ora. Nah, aku lo mau nih ngotot. Lo di cue namun mikir tauhid nggih nangis tenan, Lo mandi sak gih cue kalo nggih katalan. Mikir pengiran nung nangis tenan, Kue kaya iso yakin terisi. <laughs> Maksudnya angger bingung ya plus. Kere mah mana? Lagi seratnya tiwali, serapnya kali tiwali. Ya, ya Allah, nabi yang jah tauhidi, hiti, arad dino anit tauhidi, Terus niki kulo kepengen khatam deh buatan sekulo standen. Buatan standen sara ya kulo wacu. Menggesi menteng-menteng mah Ketulisannya nasuman, kayak ada yang beberapa harus dibenahi. Katuswau faknopo wajibuntakli duhabrin minhum. Dan itu begitu, tulisannya khairin. Mestinya itu habrin. Merkau yang dimaksud orang pinter, Noah. Tapi yang begitu ditulis apa khairin? Semuanya itu apa habrin, Noah? Jadi kalau mau coba, semuanya pakai syarat. Fa'ar <sul> saddha mongkong nunjukkan sebuah Nabi al-khalqa yang makhluk lidi nil-hakim maring agama yang benar bisa iklan pedangnya Nabi terus kekuatan militer bahaji lil hakiman oleh nunjukkan Nabi bil hakim yang kebenaran jadi Nabi kadang membela Tauhid kalau harus pakai pedang ya terpaksa pakai pedang ketika Tauhid pembawa Tauhid mau dimusnahkan di perang badar mau tidak mau Nabi membeli apa-apa pedang, kan gak mungkin misalnya Abu Jahil pedang terus saya tetap ulang haji sejauh tukaran saya kan tidak mungkin Mau ngono, sekarang si kepengen debat, kepengen bacok-bacokan kok gue nggak. to <tik> tak sosialisasi se. <tik> <tik> Jangan pakai kekerasan dulu. Kamu tak sosialisasi tau kan? Yurai anak musuh yang gue pedang, gini gue tunggang <tik> nganggo Kadangnya di antara nabi beliau tauhid kadang mau tidak mau harus per <tik> perangin jenis apa bisa fihi nama. <tik> Tapi kalau kondisi normal ya ngaji hujja. hujjah. Kul falilah hir hujjatul Tadi bisa fihi wajhi bil Muhammadin kanji nabi rupanya Muhammad al-Aqib kang nutup, nutup dari Rasulullah karena semua Rasulullah pengiranya kanji nabi jadi kanji nabi itu bergelar al-Aqib orang terakhir yang sebagai na Nabi wa'alihi lan keluargani nabi wa'alihi lan keluargani nabi wa'alihi lan sohbatin nabi wa'alihi lan balani kanji nabi ya oke, okay. kandatannya ini pertama silah, no? silah Alhamdulillahi ala silatihi thumma salamu wahi ma'shalati kita terus mau langsung nabi Muhammad, no? mungkin akan saya nonton Sesungguh tak wajar sahaja kalau wabak tu lansa uce eh amma wabak tu sausce salam. Fal ilmu mongko teringkerta ini biasa lidini kelawan pokok-pokok agama. Iku hatamun tamun itu sesuatu sesinggi mestaino sesinggi wajibno. Tapi ya ta juga butuh ilmu lidab ini maring penjelasan. Jadi ilmu butuh penjelasan kayak tadi. Kalau kita mengatakan khairihi washarrihi minawwah, sebetulnya secara etika kita ini tidak nyaman. Masak sar kok minawwah? Tapi nak kue munis sar minas sayton berarti wakohafi mulkihi mala yuri duh. Iweling eleng Sanusi mamsanu sebab wakohafi mulkihi mala yuri duh berarti di alam raya ini banyak kejadian di luar yang digedagi. Oh. Insya Allah keketum pangeran gusti kalau kok goblok, aku rarro. Sakjane rencanaku aku kue, tak ge tetapi aku gak berkutik kan yo lucu pangeran kok kalah seperti itu kan mulanis cocok cocok aku muni khairi wasairi itu cara takzim kita bahwa lahu itu samawati wal ardi semua dalam kendali Allah meskipun cara hukum adab ini gak nyaman kenapa? gak nyaman tapi secara ilmu harus seperti itu paham ya? secara ilmu harus seperti itu khairihi Raiso, misalnya, kayak besok, motor pun aku kok lo kok pesek gak sih? Gak besok pun, ujung aku melok-melok lucu pangeran kok. Yo, raiso, tutup pangeran, tetep nggih tiga. Yo, aku sih ngarep gue gue pesek gak apa opo. Coba dilapuri bareng, gusti lo kok pesek geli gue, aku ramai melok, -melok. Gak <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> nah, berarti ada alfa'il asani, ada penguasa kedua. itu gak boleh secara tauhid, Allah harus waktu lah syarikalah. Yo ya cocok ra cocok. Mane bolak-balik kula matur, agama yo ra isa dikawal mek khusuk. Wes ra iso kutu be ilmu. Mane kike ngalim bingung ngadepi santri kok kuwi. Ape tegas ora khusuk ku alamate ngalim. Ape di Gus Nondoni wes ra khusuk ra ngalim. Lah min masuk ibidi ini wedunya wa wal akhirah yo dadi. Sakjane ra khusuk iku alamate wong ngalim. Sakjane wong tapi aku mengatakan su'ah dan tapi kita harus beri jadi aku, beri kita beri ya Mu'tazilah dari Daui Iyudin ya Rasalah dalam bab ini kata saya bilang Mu'tazilah mereka ahli sunnah setuju pendapat Mu'tazilah tapi fi hukmil adab fi hukmil adab nabi biambak diserangkan fa man wajah takheron fal ya tapi nak baca dasar kan, ya falah ya nafsa, kena apecon, nang muji pengiran, jangan menyalahkan, kecuali pada diri kamu, sendiri Sendir. tapi ku tetap hukum adab, hukum nak hukum adab. ilmu ya tetap ngaji nabi, ya yang mancarkan kita, ketika ditanya Jibril, iman tu apa, termasuk wa'ntu, Wa minar nopo Bil kotor ya, ku khairihi, ku syarihi mina, ku wa'cerihi, ku wa'cerihi, mina, ku wa'cerihi, mina, Lakin minat tab legu jeni yah ta juli tab setelah khairihi hiwa sharri himi kita butuh penjelasan cara menjelaskannya gimana. Kalau sharri guminu khairi lah berarti wako afi mulkihi mala yuri tuh ini naboh wako afi mulkihi mala yuri tuh. Lakin minat tab tapi tab ini saking dawa nokalat detiri potopo alhimaboh biroh-biro himmah biroh-biro kualitas mental himbagoh cita-cita sing kuat tapi aku nak ngarang doa doa kue kue orang ngarai iso maksudnya tak karang ringkesa mereka ribet nak kepanjangan deh mau pendek berapa loh mau mana apa mana doa mau mana panjang fasorom mereka tadi tadi zaman saya bajuri saya Ibrahim Allah koni sampai ngarang kitab doa doa gua seger paling gak beduh, gak beduh. Jadi, santri gua gak bedu gak bedu jadi gua sedih sih santri malas sekolahan kuno nanti Kiai ini seradunya nyali ngarang kitab gede di <laughs> Kiai ini seradinya ali ngarang kitab gede mereka waktu santri ini mengabaikan. Amin. Jadi kue ini kikus kunanikun, nembok? <tuh>, kunanikun. Wah, tidak men 600 tahun yang lalu, 500 tahun yang lalu, Kiai mengarang kitab gede, wes suka. Udih nak sandi ini ngek Alhamdulillah tenanan, nyata nih mono, nyata nih mono. Melani lagi minat tertuteli, tallatilhima. Fasorum goda tvi eng dalam ilmu apa alif ti. Fasorum goda tvi fil ilmi apa alif ti soru ikumul tazhaman di barang si wajib. Yamistine multazaman mukutadi khofari sorofamye, berhubung darurat si er, coba coba multazaman sine Fasor Fihil ikhtisoruf, multazaman waduh waduh waduh waduh waduh waduh waduh waduh waduh waduh waduh waduh waduh waduh waduh waduh waduh waduh waduh waduh waduh waduh waduh waduh waduh tapi waduh waduh waduh waduh waduh waduh waduh waduh waduh waduh waduh waduh waduh waduh Wadi utawi iki iku urjuzatun wirakira rajaz lakop kang darani ingsun ha ing urjuzat tak arani Jawaharatut Tauhid. Ing kitab Jawaharatut Tauhid mutiara Tauhid itu ya Tauhid. Dadi mutiaranya ilmu napa? Tauhid. Qad hadzab tuh kang teman-teman berseno ingsun ha ing iki la urjuzah. Wa awu arju arep-arep sapa ingsun. anda semua wa wahu arju iki nak wabohu berarti muftada arju datus khabar. nak poko wa ha berarti khuf maful muqaddam arju fiil biya. Biasa, jadi waboh aeng obwo, Arju arba arba, so bo sun, paham ya, iya kates iya karena tujuh, koper mukot, abo cene maful mukot dam, tapi nak bawa coba bohu iwa bohu ti obwo, iku arcu arba arba eng sun, ai eng au, wa fil kau tuli eng dalam, nampo nafi antor tiap sumari manfaat, iya klan urcuza, muritan teruang, aku iku wong sing arba no, fisawak eng dalam ganjaran tomi antor engkang toma engkang arba arba. Sekamane saya berharap Allah memberi manfaat kitab ini, saya sendiri hanya berharap muritan fisawapi Tommy anakku harap-harap chi parigi ganjaran Allah subhanahu wa ta'ala. Dari bawah yang ngaji, selain niat tinggulnya ilmu niati di bawah keteti, Allah ngantos tulu usyamsi, ini bukan jarani bodoh haji, be bodoh umroh. Jadi ya pengiran, healing pengiran, nah, ah luli ilmu jadi ngaji ngaci, Nah alu ta faktor ya mampi ngopi, ya, koyok mikir ya, ibis ngiling pangeran, yo ya, kaya lah napa, ya, nah, nah, ya suka cuma pangeran nganti tulus, oh. siapa penting ya suka ngaci, semua nopo paham pura, dengan gitu. opo ngaci pangeran kang nganti tulus sam, sih ngiling opo, cebule gobloku, si kaya kers, yo kersane, pangeran kan. alhamdulillah kang sesuai rencana neng loh, mah food, ya, sesuai rencana neng loh, merkau kaola, uang enggak sesuai rencana kaola, misalnya pangeran. Aku kepingin Zaid Alim, juble gak kasil ngalim. Terus Pangeran ketika ditanya, lo kau rakasil ngalim gusti? Ada kekuatan di luar saya, ya kan jelek Pangeran kok, kalah. setep kita gitu mau ngingono itu secara ilmu, kutu abai ku kuat. Cara gitu, nih, ya kita yakin kiri, waseri, namu. Jadi kue gopuk itu tulis Pangeran. Peisa ya, itu tulis Pangeran. Mang rencana itu kayak peisa, peisa keriting rapi terlambat itu tulis ngono. Terus catatan selalu disi osius tulis, nggak <SILENCIO> nah, kok ditulis 6 tahun mapan satu tahun mati. Ya gua saksinya neng doja mulai lahir pas mapan mati. <SILENCIO> Yus, untuk di sana orang ora oleh terjadi selain itu, orang oleh terus allah merencanakan kebaikan kemudian nyatani nih elek bareng allah ditakoi, wah itu di luar kendali saya berarti laku drota berarti allah tidak punya kekuasaan enggak boleh kita harus terpuhai rihi wasari mina mullah itu ilmu nawa jadi ilmu itu senajanto sawangan iuraan wa shari wasari mina mullah kesannya kan uraan merkon nisbatus shari ilah wah kesannya kan gak sopan wong sar kok tini sepat nongengok kesannya kan gak, gak sopan, sopan. Tapi setelah dijelaskan secara ilmiah, justru itu yang sopan, dan dengan cara itu kita darani Allah ala kulli syaing, qadir, dan alam raya ini semuanya dalam kendalinya Allah subhanahu wa ta'ala khairihi wa syarihi Jadi justru kita ngomong seperti itu yang sopan, bergabah, sesuai kudroh yang tidak terbatas. Tapi kena darani Sarminasay, setan berarti Allah punya keterbatasan, sehingga tidak bisa mengendalikan syar misalnya Allah berkata, kalau Corona sepunti aku mari rameh luk gawe, ya Raiso ngendalikan ya, ya lucu tuh, pengiran, kok muni Raiso jadi gitu, semuanya minau. mau sumpah kena Corona ya, sumpah korona melarat ya mau sumpek kena biasa, kena tenang ya kemudian kena apa masyarakat ada Corona tenang karena Corona melawan negara, kena sumpah Nek Corona ya sumpah, kredit terlambat ya sumpah rata duit ya sumpah, kutak jatuh tempo ya sumpah karena kuliner sumpek terus, ndai imun apa? Oh, kepala ya, semuanya. Oh, nabi Rita penyumpakannya sewantai mah. Masai, bayar kredit, teh, sok ica ngopi sewantai, sok melepuh apa? Biasa, ya, sewantai mah. Dari masa dekat santai, orang kok kau orang naga ngindakan negara aja, nusbiasa sampai barang senyumpak nuyuh. Biasa, biasa. Diam nanti jajah Belanda, wong jawa ayah ake tenang soal belanda aja penjajah tetep anak tetap agak terus um, song in Indonesia luar biasa, ya, bisa ngelola kesumpekan <laughs> bisa ngelola nomor, bisa ngelola nomor, itu ngelola nomor, bisa ngelola awam bisa ngelola nomor, bisa ngelola nomor, bisa ngelola nomor, bisa ngelola nomor, bisa ngelola nomor, bisa ngelola kok bisa ngelola nomor, bisa ngelola nomor, bisa Yoh no sih tau rapi pengen nempeng itu, rapi wong zaman mono yoh payu, rapi, kau rahmati Allah tidak ter- ter- ter- ter- ter- ter- ter- kiamat ter- ter- ter- ter- ter- ter- ter- ter- ter- adam ter- kiamat ter- ter- ter- ter- ter- ter- ter- Podo. ter- ter- ter- ter- Maaf, maaf, maaf, maaf, Wong maaf, maaf, maaf, maaf, maaf, maaf, maaf, maaf, maaf, maaf, maaf, maaf, maaf, maaf, alif Alif, kan tampo, alif ilmadi, sing, mudhakar, paham, ya maaf, lil itlak, kenapa? lil itlak, kadas alif-alif itu Quran yang saya tambah-tambahkan kata mestinya enggak mestinya pakai alif tapi karena lil itlak dikasih alif kadas terkenal itu eh, kanas koariro kenapa? Nah, kanas kawariro, kawariro min viddhating qadaruh hataqadiro, mestinya kan kanat koariro bila alif, kenapa? maka itu segat muntahal jumuk jadi kanat ada viddhah itu kawariro, paham ya? tapi Qur'an kita ditulis pakai alif. alif. alif. Makane nak waqaf kanas qawariro qawariro kowar, kanas Ro. tapi hakikatnya kan tanpa alif. Makane sing kedua berhubung enggak ke akhir ayat ya benar-benar tanpa alif. Ya padahal lafadznya sama. Jadi lene sebagian qiraah ya inna atadin lil kafirina salasi law wa akhla law wa sayro. Nak giro ai ki to tetop, woi du wa khleala wa sairo. Despekien giro aku woi ti wa khleala wa sairo. Berko gomu nasakpa nebo, Itu di Quran banyak. anpa nya, apa? Nah, jadi alif le itsaka tu sile. Alhamdulillah ille di kot wafa ya ko, kan? alhamdulillah lil ilmi kot wafa ko, ille ko. Kan gak mungkin alif ne ngono nasni wong ya, bali itang obwo nebo. Jadi nak pas mo nazar ya kudu cepet alhamdulillah aldi rupa dirat kot wafakoh kan teman-teman maringi taufik sapo wow. apa. tapi nak ini nadzuman alhamdulillah hidadi kau wafakoh apa itu jenis apa alif etlak itu apa alif etlak alif, alif. alif gua ngecolos woro banyaman maksudnya nadzuman itu nyaman alaihi wajib kata si mukallaf apa ayarifa Ngerti sopomo kalamai yang berkorokot baca pakai entah belum baca lillahi kakungannya Allah wal lan ngerti sifat caiis wal muntani ala kata sini kimistin kan wal muntani anova harusnya kan ndak usah nopo alif ya harusnya nopo wal jaisah wal muntani alan perang sengti larang <susur> wamislu dalam ikus pada niki diri sudihi fastami amongkong rumah nosi rasini fastami nopo fastami apa nopo fastami berupa untuk rossi ir a. Iskuluman koran notis khabar ini wong kola dagang taklid sopeman muna tanoto fitohid di dalam tauhid iku imanuhu ta tak imani mangkola dayu dalam yahlu iman mintar titin saking keraguan ya niki kita weba mohon fakuluman kulifani di semua sarah sama minfar tilmukalafin minal insi wal jinii jadi mukalaf itu dalam ranah tauhid termasuk minal insi wal jinii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 Vala itu awak kefutak hum alal dulu, dari jin uraosangan tadi balik umur lima belas tahun tadi lahir gue semalaju, orang kau gue lo lahir nangis ngompol ribet, jadi gue gue resik jin lo, lo lahir kan ngompol ruwet wae. enam laku tiba-tiba suruh wibet lo, jin uraosangan lo lahir langsung mukalah, langsung mukalah, gue lagi ketakutin lo kalau mukalah mukalah kamu Kau rambu kalah, kalaf kang, kau jin tapi langsung. Ya, kau jin nabi langsung, nggak? Munggala lahir langsung kalah, langsung pintar. Nah, kan ribet, jelas bawa amal jenuh, fahum, mukallafu, namin aslil khilqah dari awal kejadian. Dia neng semungkal, wah, lahir langsung faham langsung sowi anan, dia lahir langsung. Neng sowi, kenapa menusokan sowi, neng Kadang wis tuwa ngene sumur nang pulaue gak mukalah mukalah muka Cek paham dising bener dising ora bener. Fa fihi ba'dul qaum yahkil khulafa. Fa fi mongko ibo tetem ing dalam imanin muqallid. Ba'dul qaumi tegese sebagian kaum mesti ulama iku yahki Nyritakno sapa ba'dul qaumi al khulafa yang khilaf. Ba'dhu maksude khilaf itu ada mengatakan imanul muqallid diterima, ada mengatakan imanul muqallid tidak diterima. Bapak dum, dari sebagian ulama, ibu hakko, kau ibu nakal, kenal dum, fi, fi iman, demo khalid, alkashva, yang penjelasan kashva. Mati penjelasan igung ini, fakolah, mau kau tewa sebab dum, iyyat si melamun mantap, sopo al mokhalid, fi kauli luhiri, klan pendapat, wong liyo, kafa, mungkonyu, kop, opo iman. Jadi misalnya, wong wong uton, oleh iman, tenanan, takko ikutin, apa koi kok berpikir kono, pokok anut, bangun, anut, kuspeha. Anut wong alim ngalim, ndu mantep tenan, nak hoiri hiwa sharahi, mina wa sanacian ya. to penjabaran penjaberani mo anut te wik ya, tapi mantep tenan, nih kafa, jadi iman itu, kok. asal nde itu mantep tenan, be penjelasan gurunya, ini cina iya tsimpi kolin, hoiri mas itu wong diyo ku guruni, mo wong diyo kuwe wong diyo ripet tu, ya, ya, tapi mantep tenan, misalnya boh wong di so uton, to rok woi piye, so boh mina boh, penjelasannya piye pak ora roh boh woi te ngono. Lah yo penjelasane piye ora roh pokoke ngono dewe mbamun. Lah itu cukup karena dia sudah yadzim biqaulil ghairi ka fa cukup. La wa illa lamun lamnya yzim biqaulil ghairi lamnya azal mengora bing ora gingsir-gingsir sapa mukallid fit dairi ing dalam kebingungan. Bareng takoki, "Pak, kok khairi wasarihi min Allah? Masyaallah, ngerasa ana elek?" Mbah ora roh jawe mbamun ngono. Piye Bi, ya, to, Bang? Kok jelas. Mari pin takokis ka pundet. Lah iku lamnya azal idoiri, enggak jelas. Ndak boleh seperti itu. Kalau namanya iman kudu paham ya wes pokoknya ngono, podo gue bahan ngono, laki paham, cowok ngapaham tapi ngono pokoknya, laki paham rapo, cowok ngapoh, wes pokoknya ngono, ya nah, gue cukup, jadi syaratnya mau kulit gue tuh dap black, ya naik surai so mikir syarat itu pokoknya ngono, mana yang dunia kiai gue kubaca, mana si dunia maturus lambat kacau mana yang pap pap manut tuh, jadi yang maturus gue nontonin, gue mukul mukul salah, tapi agak bener ya. <laughs> Cincin tahu ke moturo, cincin tahu ke moturo, ana santri ini toko na, moondok wu ngaji menikhit aku yang dawegos ma, gus ma, robat ye sidang MGS kiai-kiai ditegur, banyak anak dalamnya, sing jarang sekolah, nak ditako alasan khidmat alasannya apa? wu, wu, wu, wu, wu, wu, wu, sekolah wu, tapi wu, wu, sekolah lah, buatnya mbak klo di sawah Mawon <laughs> anak-anak santri itu seneng khidmat di bang sekolah nah, sawah kan enak kan kayaknya mau manen lombok, mau ngurusi tambak tapi sorokokan, bengak bengok mau sarang itu tambak, pedakan bedak-bedakan terakhirnya iwak ya iwa, <laughs> <laughs> laki, -laki baman, ya iya iya ya, bingung, santri dan cahadalah mengerisakan itu berapa cung cung sekolah cung buatan mbak, ngurusin tamu mau <laughs> ngurusin tamu kan enak nyuguhi tamu jangan untuk luian jadi cahadalah itu ya cerdas lalu semalhasil sudah ada khidmah woy. gak tahu belajar akhirnya goblok tenang selain sebakat goblok, akhirnya goblok tenang suatu saat wong ibu mati, sandriki mati mati tenang, mati tiw mati tenang <laughs> <tuk> untungnya kiai ini wali, itu gobloknya itu orang nanti nih kuburan gobloknya permanen juga orang nanti itu ceritanya kiai medur akhirnya Gus kiai ini mungkin santri ini teko melok melok kuburan kiai ini musim bernyata kok merubuh kamu Pak Malaikat sampe itu aneh-aneh, aku mendeh, aku khidmat orang tau gak bergurau atau ngaji, kamu mau ya, nanti aku khidmah, kamu atau ngaji ya, gak maksudnya, ini pinter Takwa kok bawa wong goblok. bawa bawa bawa malah bawa bawa dinggon. bawa bawa bawa wong pinter. bawa kok bawa wong goblok. bawa bawa bawa bawa bawa bawa bawa ya bawa bawa bawa Lakiye iki untunge wali muka syafa. Akhire kiai dhewe cong-cong, goplok kobok mati. Dhewe cong-cong mati. Akhire kiai iki yo sing jawab wis ngene, yo es kat Malik ado kuwi jawab. Yo ngono, ban dicap kiai yo ngono. Jare sing santrine yo ngoten. Takok kuwi ambek sing pinter. Aku kok nggak bohong, goblok. Ya, gue sebenernya praktek nih, no pokoknya. Oh, misalnya, gue tak ada serepot. Ya, ini mau ngeluh doang. Akhirnya, ya ini mulai mau cerita gitu. Yo, nak goblok, gue jadi keongan, tim mati. Yo, naku jauh, rep tak tunggu, aku semati pisang. Sama jago, tersona ajaran goblok, gue jadi keong mati. Gue malah nih, kayak gue tujuan, mati, setinoy, gue, gue sebentar lah, paling Kia ini kok aket, kurang nah untungnya kia ini muka sarku aket. Ya Allah, goblok kok nganti mati. yo yo Allah, niku goblok pak malaikat kak. Sama kok itu, ngadok ini kok goblok kok, takok, takok itu sendiri dua. <tuk> nah, itu tapi nak mantep tenan ini aku sah. Oh, <tuk> sah, iyadzim zim, pikolil, kri, kafa. apa? kafa. <tuk> <tuk> menangane ge mantep iki kiai sing tenanan tapi ge sing bener wae mukolit iku imane ditampa syarat e mantep tapi nek orang mantep ulam ya zal fit dairina wala lam yazal fid daiin wajim bi anna awwalan mimma yajib ma'rifatun wa fihi khulaf muttasi wajim lan mantep po sirobian awalan kan saat temene perkara sing awal Imas yang berkorok ya cibukang wajib wobong maikum ma arifatun ngerti ini obos taala. Awal dari semua kewajiban adalah ma'rifatun. Wah, yeah, iya, jadi awal dari kewajiban semua dalam kehidupan kita adalah ma'rifatun. Wah, ma dimulai songo nador, songo angana. Wah, villa ikut dalam awal, whole phone deono perkhilafan, mentasipun kang berdiri. Masjidai, tapi tentu ada perdebatan. apa kawitan, ikum makrifat apa nador. Ya padha bener ya makrifat ya dimulai nazar, nazar ya demi untuk makri? makrifat. Ya wong isa makrifat wae dimulai songo tafakur utawi napa Tapi nazar dhewe ora isa mbok arani iman, muga nazar maknane angen-angen, sementara iman maknane iniqodul qalbi, mantep e hati Ayah. Paham ya? Melane nazar iki mo jalan menuju makrifat, sing darani awal tenan ya makrifat. Tapi ra isa makrifat tampo. Nador laiku terus selama khilaf sing wajib menador sik apa makrifat iki dadi wa fi muntasin, muntashim fanggur mongko angen-angenana sira ilanepsi ka maring awak dhewe sira jek awakmu kok iso ngene iku piye ora kepen lahir ujug-ujug lahir ora kepen elek ujug-ujug laiku asal lulule piye na wasal lulule piye ora kepene bapak melarat ngerti-ngerti dipilano bapak sing melarat wis yes, ngono orang-orang jadi lahir pring faham ya? itu kok ngono itu yes barang mikir awakmu semantakil alam isuk maring alam sing nak delok elek delok sing indah langit mikir elek mikir langit wah bintang cari bintang tapi kok mikir indahku jadi nak raihku mikir awakmu mikir apa? bintang, alamil ulwi alam sing dur semua suflimu ngomong kondolil alamnya bisa, so, di luar kodok liwa, terus kodok kawin kodoknya bayu eh, rabi, kok aku orang <laughs> <laughs> <laughs> kira kan, isen dari Joko itu lewong kodok, bayu eh, rabi kok aku orang gede <laughs> <laughs> bihi, ngomong komodohi isi robihi bin nazar sun'an satu kejadian berarti alhikami kang banget apik hikmah setelah kamu berpikir lintang sama naga, gak bertabrakan, sistem langit seperti itu tertibnya. Maka, setelah kamu berpikir kamu menemukan bahwa alam raya ini badi al-hikam, apa sungguh diciptakan dengan sangat indah, dan itu menunjukkan indahnya penciptanya. paham bang, ya, okay. lakin bi tetapi naik lawan iki koma. Jadi, cuma ngeobat dalil adami, dalil ora, dalil orang anani alam. Misalnya apapun pujian kamu terhadap indahnya bintang, indahnya rembulan, sesuai kan uang kenangan. Bulan itu tak kenangan, senajanto indah ya goblok. Wong kok urip monoton mono. rata upacaran, rata wianan, semua ngono. Ratu pacaran, ratu wanan semu ngono-ngono Akhirnya kan meskipun kamu puji indah, tetap itu kelihatan makhluk yang diatur. Lo cerita diatur ya malas. Ya? Coba seringnya pernah ngajukan cuti. Coba jadi seringnya belum tahu kan jurasa sendal. Kan monoton apa? Jadi senang jantos seringnya dasat apapun dasatnya seringnya akhirnya kayak mikir apapun dasatnya anda tidak keren karena reso cuti, paham ya? Praiso udah libur corona, tetep kutu ngono-ngono terus. Keren diserengnya begue, keren kue, reso cuti, soi anan, semua teman. Nah, Yo alam raya ini apapun indahnya tetap koma dalilul Adam, tetep terbukti suatu saat berstatus hilang, paham ya? Koma dalilul Adam. Lalu aku luma teh ikhafiani perkoro jazakamona alih ngatasimmo apa latemu ketiadaan, alih ngatasima kot ane klan pasti ya stahil wu jati mohalo po sifat status kidam. kalau matahari itu bisa hilang suatu saat bisa runtuh, berarti wujudnya matahari hari ku wujidat baca alam takun wujud setelah endak ada paham wah yeah. ya yeah. wujinya bawa aku luma jazak alaihi latemu alaihi kot an ya stahilul kidamu. Wafir seroan jentap sirap al imanu iman bintah sticky kelawan mantep benero. Wanutku utawi nglawat nafi fil iman al kufur teksila, ikut bintah sticky kelawannya oto. sing darani iman itu makrifatul kolbi, utawa somiul kolbi, utawa etikodul kolbi dan jaziman. Kue mantep tenan nak rasul wa muhammad. Iku utusan ya allah, jeni iman iku mantep. la saya ini mantep, iku kudu dilawat nontoh ora. Koy aku mantep, nak koyiku elek, itu perlu dilafatno, tau? Gak perlu kan? Mantep ya mantep bay, Lah iman kufi lalu pertanyaannya, anutku bisa dzatnya itu syarat sahnya iman apa? Tidak. Ya normalnya tidak, wong iman kok. Mau mantep kok butuh dilafatno, paham ya? Paham ya? Jadi mantep ya mantep bay, makanya melafatkan dzat itu bukan syarat sahnya.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 Tidak syarat untuk orang lain memperlakukan dia sebagai mukmin, paham ya? ya, ya. Jadi kapan pelafatan ini terkait orang lain. Jadi misalnya Zait mulai lahir wis iman, sampai rompulah tahun iman, terlompulah tahun iman, tapi mau kelunak kelunak takoi Kang maco syahadat. maco zatet gopo, wis tak maco, ya tentu anaknya mati, rasa kita perlakukan sebagai orang mukmin, orang rata maco. Tapi hati ini, ini soalnya wis i... iman, iman. Menurut iman itu urusan kalbu, paham ya? Melainkan wanut kufihi al khulfu bintakik soal melafatkan zat itu ada perdebatan. Fakila mengkondi daun obeng ini. syartun kal amal syarat saya iman kudung lafatno zat dan wakilah bel satriun yo rayu Sebagian. lawal Islam Islam isrohanna gawe yo lumengar siro penjelasan siro bil amali bil amal. Maksudnya yo sayaki sengkarwan bener yo. Talu-talu nih, napa sih karwan bener gitu napa? Talu-talu nih, gini kok apa istilah sih mas siro? Al ikror bil janan, napa? Wal ikwanutku bil lisan, wal amal bil arkan, paham ya? <tut> Ati nih berkeyakinan Allah la ilaha illallah Kanak kaji Nabi Muhammad Muhammadur Rasul. Ati nih yang uno, lesan nih perilaku fisik yang uno. Nanti masuk kan, sih Al iman bil janan, ya? nutku bil lisan, wal amal bil arka. Ini apa? Wal Islamas rohanna bil amang. Islam itu beri apa? Penjelasan atau beri penjelasan dengan amal. Artinya ini apa? Nono Wong kok iman atine ini? Terus amalnya menunjukkan iman. Ini jenenge iman sing wis disarai. Iman disarai, jadi jelas jel. Nono Wong menurut aku iman bekerja Nabi Muhammad. Terus nurut apa sing diajar nggak cina? Wong Liony kapi kan tapi piye-piye imanku niku fi'lul qalbi. Mulane rata-rata dhewe ulama ahli Sunnah Abu Thalib tu mata alal iman. Senajan toco cara zahir ora kersa anutku bisyadaten. Ya dadi wongku kudu mikir kenapa kok no akidah ini ku kita mikir Abu Thalib. paham ya, Abu Thalib kan buat yantik tik tapi beliau mentastikkan Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam Orang korang mau cewek sehat tet, siapa tuh oleh pak Muhammad, ya tentu nanya loh Muhammad umpun aneh, zaman ibunya loh ece Muhammad, Mas tapi jenengan kok bila kulo mati-mati, ya enggak jenengan ngak nak kulo bener ya tapi aku rapantas, dengar petokotokok kures, nganggep kueku napi, simpru tak umumno, ngomong kures orang nombok kue, Mas Yur, ulau-ulau malam, waktu, walau kok alim tu pi an nati, nah Muhammadin, Mikherid, Aliani, Ladin, nati, nerosa terus Laulal madam matu laulal malam matu aw madam matu kuraishin. samhan bila kamu kina. Nene nah, lengi-lengi ada Abu Thalib pun antikabundut. Niko lam yalta lefat bisa teten. Tapi kuya jodarannya Abu Thalib gak mau menikuh keliru wang iman kufiul kalbi. Soal nutku bisa teten diperdebatkan. Tapi yang jelas nutku bisa, tentu kaitannya dengan orang lain, orang lain bisa memperlakukan kamu menapa enggak, kalau ada ekor bil bisa, tapi ini iman gimana ya urusan hati, wong iman kok, apa oh. iman ya tentu urusan hati, misalnya ada-ada ki, walhacu, hacu, walhacu walhacu walhacu walhacu walhacu walhacu walhacu walhacu walhacu teposo Fadri walhacu walhacu walhacu walhacu walhacu walhacu walhacu walhacu walhacu walhacu walhacu al walhacu Ya kauluhu al-khufu ya kauluhu ayil ikhtilaf bainal ulama wa mawdu' hadzal khilaf ka sasaran ikhlal khilaf winama yakunu Angge menjen ono apa fil kafir al-ashli alladhi yuridul islama ono wong kafir asli sing pengen islam syarat saya islam ya moto syahadat tarus Lah ya wajib moto syahadat dalam konteks orang lain memperlakukan dia soal iman iki iso wae ditampa Allah mata. tapi nak de'ne ra moto syahadat ora pe mbok kaweno mbok wong sing islam kan gak bisa mata. Wong kowe memastikan dia Islam. Amin. Tapi sawai so hakikatan Allah. <laughs> Islam wong dhekne wis yakin nak ampek syahadaten, paham nggih? Tapi orang lain kan misalnya kita kok iki wis saleh gak rabi mbek muslimah. Ya ora iso wong ora nutku wis <laughs> syahadaten. Kan kita tidak bisa memperlakukan dia muamalatul mu'min, Paham nggih? Terus dawuh ba mun wa amma mu'minin wal muslimin fa mu'minuna qatan walau <laughs> lam yantiku bi syahadaten tulah umrihim. Tapi nah, anak Wong Mukmin tetap iman atau wiritan lah ilahilohu Muhammadur tu e, malam Jumat ya, ya. Islam tenan, ya, so, tenan ya. Kena, Pengiran, so, yakin janger malam tahu tahilan. Nah, aku imor setor ya, kota, Ya Allah kampung kulo nak tahlil sing pen kulo ya Allah cik jinan takok i tauhid memang akan nager gandani ya oh nak cari paksa i takil lebaran anak ku mau akan nager takok ki maruk aku ikut guru tauhid malah malakui ratau mulang tauhid <laughs> guru tauhid takok ya buh barfuka mulai cilik cilik nanti tuak mulang tauhid tapi ku cerita tenan jadi Imam Malik iku dua murid muridai wu alim jadi kiai neng daerah, walhasil demung karomati mati, karo mati mung sakuri tau malik, gue ten, gue le lei tau mulang tauke, takoi tauke, Kan wali serusak ya, serusak ya karena akhirnya seribet, nggak ada wali, ribet makanya seneng ketemu kue Kak wali, betul, ngantem ya hantem <laughs> semeneng, ketemu rawali. wali, karena akhirnya seneng kan dia nggak perlu pakai etika, apa? nggak perlu pakai etika karena wali, tapi ngamuknya kekasihnya pangeran, doang? Kekasih orang ngamuk, mangkel kelompok, tak, kok <laughs> tapi bingung nggak ada pilih wang <laughs> Saya liat Pak Malaikat Pak yang aku ikut mondo yang bergogoblok, khidmah menakutin, wah besing pinter, takut ngapa belok goblok? Ibu lu sini dulu. Kian ini ya ceng-ceng, goblok gombok gawang aja, wah. Yang lainnya kan agam istiqomah, ya goblokmu gawang aja, wah. Mati, lu sini apa? Istiqomah. Seribet cerita. Ini ya runtuh aneh wa tuan Ibu amma ulatul mukminin wal muslimin fa mukminuna qatan walaw lam yantiku bi syahadaten tula umri maksud e untuk formalitas islame wong mukmin niku ora perlu syahadaten mergo wau hakikate prilakune wis syahadat mengene jari Imam Ahmad bin Hambal la ushallal kafiru hukima bi islamin apa Lau solal kafiru hukimah di Islami. Mereka biayai uang wes solat itu berarti tasdek gimana jahabihi Rasulullah nganti dia nesolat itu bener no kancing. Ya uang sih udah anggap. Pemenang kok neng solat ya nono posa? Tapi niat kita, adat kita, siapa yang kafiru di Islam loh di sadat no si. Tapi aja nih rontokan. Mereka mau singgarani iman itu fi'lul Kalbi, jadi ketika Jinom ninginnya misalnya, gus kalau saya dapat, kalau percaya nak ganjeng Nabi itu uang sing bener. Saja nih mau niku si iman, Wong itu benero ganjeng. Tapi kita misalnya pengawet nombek cah muslimah, kan gak wani tambah ekor bill bisa. Jadi intinya itu nut-nutku bisa tetenu formalitas yang terkait ijraul akam, apa untuk memperlakukan dia sebagai Muslim. Tapi nak imane dene hakikate iku kurang ono hubungane mbek san Mergo iman iku fi'lul qalbi. Nah ya, iki jeneng apa? Ki selain ini fusyral imanu bitasdiqi wa kufi fihil khulfu bitahqiqi. Fakila sartun kal amal wa kila bal wal islamas rohan nabil amal. Misal wa ayo maca nganti basa kado ben esuk bener terus. Ayo maca ngarep nganti basa kado.